Panting dari Pantai Gurah yang berhadapan dengan Satriabu dari Lukbayu kira-kira bapa perempat final. Ya kita saksikan Bapak yang kedua menempat sentuhan dari kesedihan PSJS lewat kaki mati Senegal mati PSJS kita saksikan kembali lewat umpan dari Nivaldi mati terbaca. Namun kali ini masih ada Munandar langsung ke depan gawang kita saksikan Mahdi Senegal ompan kepada Zulkiram melepaskan tembakan. Namun yang jadi sasaran adalah tiang gawang yang dikawal Arif Munandar. Ridan ke depan kita saksikan cepat mengejar tawa penonton setia kamu dari lapangan. Nodulung penuh demi kenyamanan. Halo sampai mengganggu penglihatan daripada Kembali kita saksikan. Bilang. Kali didapatkan oleh Supla Dilakukan sudah kita saksikan. Namun cukup jauh. Bentangan gawang untuk PSG kembali oleh Apin. Peresha. Dulu saja berkeram. Kita saksikan raporto di perampai agimah di Senegal Namun kali ini Munandar kuasai pola. Berikan tadi sekali kita saksikan kepada Mahira Namun kontekra Tepat terbaca oleh Arif Munandar Atau panggilan Dilakukan sudah Keptuel Kembali pelanggaran terjadi Pendek saja kepada ketek Kesebelasan kembali lagi kepada Munar namun kita saksikan duluan mengangkat bendera pertanda gairi sekarang dilakukan maksudnya tadi kepada captain kesebelatan Isfa, namun masih terbesar Rivaldi sekarang, berpindah ke sisi kiri kita saksikan masih PSJ 1, 4 terbuka diberikan namun masih terbaca oleh Zurum pemain Putra FC masih PSJ berikan sampai kepada Rivaldi. Bekerja sama tadi maksudnya kepada Mahira Namun kali ini Bola berpindah kita saksikan hujan Ke depan Maksudnya kepada Dejol Coba mengejar kita saksikan Rob penonton, Mati ada Ibrahim Pancer Tawa Jadi bayang-bayangi Oleh Dejol kita saksikan Kembali terjatuh mengarah kepada pelanggaran Jelas terbaca oleh pengadil pertandingan Hanya berjarak dua meter Dan kembali kita saksikan Langsung menghadiahkan dia lokat. Namun bukan diberikan Pintu daripada publasi Lakukan sudah jadi sekali Namun dapat diselamatkan oleh Apin, penjaga wang daripada PSGS Dari Kestrani Kita saksikan kembali Coba ke merajik serangan kali ini Lewat sisi kiri Yaitu Berjalali Coba membelah Lewat sisi kiri Namun dipati dipayang Oleh Duh pemain Sublime berikan area terlarang Mahdi selenggam. Ya. Namun kita saksikan serangan tak. Bola terbaca oleh Ahmad Nanda namun sulit dijangkau dan kembali bergetar dan berubah kedudukan ke sementara, PSJS unggul dengan skor 1-0. Gol yang ditandai lewat kaki Mahdi Senegal yang kedua. Ya gol Kembali coba merasih serangan kali ini lewat keteng kesebelasan yaitu Ikhpa yang bekerjasama dengan Dejol. Ketua. Namun masih terbaca, kita saksikan satu umpan manis lewat kaki Zulkiram tadi. Namun terbaca oleh pemain di lewat kaki sinyak kali ini ke depan tidak ada teman Ibrahim Pansar. Tinggal tawa dari PSPS bekerja sama dengan Mahira berpindah ke lini tengah kita saksikan Rivaldi berpindah ke sisi kiri maksudnya tadi langsung ke depan gawang masih terbajak oleh Kairi tadi. Giva. kita saksikan masih publasi kuatai bola maksudnya kepada Dejol yang dibayang-bayangin sawah ke depan Bulkiram yang bekerja sama kita saksikan orang, orang dengan Munandar melepaskan tembakan masih PSJ lewat kaki dul kiram namun tidak ada teman satu tiga bola mengarah satu umpan terobosang namun tidak ada teman hari kembali peringatan namun masih terbaca berguncang dan lawan Piala FC. Mahdi Babana tidak ada. Ya, kita saksikan Piala FC untuk sementara tertinggal 0-2. Kedua gol tercipta lewat kaki Mahdi Senegal. Masih Mahdi sekarang kita saksikan melempar ke samping kiri. Mampunya nanti kita saksikan merafrontan namun kali ini bola berpindah ublah FC kembali kuasai bola sepenuhnya lewat kaki sendi Pemain yang baru dimasukkan ke depan. namun kita saksikan kairi dari bayang-bayang dulki ram bekerja sama rival di sekarang dulki ram kembali dapatkan diberikan Dicoba adu lari maksudnya kepada mahdi Senegal namun di bayang Pobla FC kembali, kuasai bola ke depan, namun sulit dijangkau tadi kita saksikan oleh Afri orang mengarah pengarah kepada penyakit gawang Afri FC, Munar, ke depan kita saksikan, berikan maksudnya kepada Dijol, berpindah ke di kanan, namun masih terbaca, oleh pemain PSJS Coba mengejar Munar, kita saksikan ke belakang pedal Afrizal. Tim pantai Kurang yang akan berhadapan dengan Satria Bukit dari Lu Payu, Kecamatan Sawang. Mati tuh live nih. Coba mengejar rapin kita saksikan Kedua rumah Di turnamen hari ulang tahun TPS, KS, dan Cup yang pertama Yang disponsori Oleh 23 sponsor utama kami para kameramen Tersayang kita Yang tak pernah tinggal dalam meliput Jalannya pertandingan Semisal Pauzan Nanggro dan Ken Sonal. Maka bagi Anda Yang ingin menyaksikan siaran ulang Bukan YouTube lewat channel. Ya, kita saksikan sudah sekali berinsanar, Komtuel. Bukan sudah maksudnya kepada Afrizal, Ampendi, lakukan sudah resep live di. Maksudnya kepada Munar. Ya, ya kita saksikan cuma melewati. Namun kembali bola meninggalkan arena persandingan hanya menghasilkan tendangan gawang Untuk BSS dan... Di seluruhnya tadi kita saksikan oleh guru Fikar. Lakukan sudah rivalri Masih terbaca kita saksikan oleh pemain publik Sundur saja Mengarah kepada Captain Irva tadi, Rivaldi kembali. Coba mengecoh keteng kesebelatan daripada Pumlah FD. Kembali kita saksikan di satu dari terjadi oleh Rizanek. Berpindah sisi kiri. Duljalali. Dulkiram. Mahdi Senegal. Berikan kepada Rivaldi yang bekerja sama dengan Dulkiram kita saksikan melepaskan tembakan dengan kaki kiri namun kita saksikan mati melepar jamping kanan gawai kawal Aris Munandar dari publik FC ini kita kembali elokan dinampakan Rizaldi lakukan sudah Maksudnya kepada Dulkiram, Kiram, namun masih ada kiri yang membayangi, hanya membuahkan titul. Maksudnya kepada Irfak, namun masih ada Ibrahim Panter yang bekerja sama tadi kita saksikan dengan Munandar berpindah ke sisi kiri, Mahdi Senegal berikan kepada Dulkiram. Kiram kembali diduga melepaskan tembakan yang mati melebar. Tawa. Tempel kita saksikan. Munar hmm. namun kembali terbaca berjalali Umpan sila diberikan masih terbaca oleh Kairi mengarah kepada Madi Senegal. Kita saksikan Rapontos. Ada ada Kairi. Gol dari kembali dari pukul AISI Luka numpan dicoba adu lari Maksudnya kepada Cijol kita saksikan Kerafoto bekerja sama tadi Sekali dengan Afrizal Masih Afrizal melepaskan tembakan Kembali kita saksikan Dua kali melakukan tembakan Namun kita saksikan masih terbentur Ada-ada Ibrahim Panther Krimis kembali terjadi Kondis melepaskan tembakan kembali Kita saksikan di Hasilkan tenangan bebas Ibrahim Panther lakukan sudah Gul kiram Maridul Kiram nama kampanya dalam diri, terbaca kembali oleh pemain Pulahti kembali pelanggaran terjadi kita saksikan penarik pertandingan langsung memberikan yellow card kepada Kiram kita saksikan sore ini hari bertabur yellow card dinampakkan di lapangan utama tim yang diambil oleh Kaili lakukan sudah masih terbaca kita saksikan tadi. Namun, kali ini umpan menyilang diberikan kepada Dujaladi Yang dibayang-bayangi Kairi kita saksikan Aman, umpan sunduran kepada Dejol Kembali Dejol melepaskan jepakan Namun masih terbentur pemain daripada Jastrani ini Kembali kita saksikan Kairi Perhatian wasit dari Pupla FC, wasit dari Pupla FC yang keluar Afrijal nomor 9 yang masuk Afdal nomor 18 belas, melakukan sudah kop Ya kita saksikan orang kontong, bayang-bayangin Mahira, Friedan, bekerjasama tadi, Dulkiram, di depan kita saksikan coba mengejar Dulkalali, kembali melepaskan tembakan dari kaki kiri, namun masih meninggi di atas Mistar Gawang, jadi ketuga. Maksudnya tadi kita saksikan kepada Dejol, namun kali ini masih ada Munar, masih Munar dari Publaisi, yang bekerja sama dengan KT Kesebelasan tadi dibayang pelangi. mengarah kepada Fridan berikan kepada Zul Fikar dibayang-bayangi Calali namun kali ini umpannya mengarah kepada Apin Ya Zikri sekarang yang bekerja sama dengan Munandar berikan kepada Zul Jalali. Rivaldi, umpan rivaldi tadi tepat kepada Mahdi Senegal, jadi tempe yang egois, Fikar kita saksikan. Mandua mendiriu bukan satu pelanggaran, kairi kembali, kejaksaan Mamat, tentunya kepada Ahmad, namun gagal. Kali ini kita saksikan Nabi Ali mulai menandar masih menandar dari PSJS, berikan kepada rivaldi, namun masih tepat tadi, dipotong saya tadi, oleh mahir. Maksudnya oleh Munar tadi. Hengsbal Kena diberikan Tukung laerti di, Ikhpa Lakukan sudah Tunduran desol tidak ada teman Mulai mengarah kepada APIN Penjara gawang daripada PSJ Sestrani nah, Dua rumah unggul dengan skor 2-0 Kedua gol tercipta lewat kaki Mahdi Senegal Berkira. Ibrahim Pansar bekerja sama dengan Zikri, berikan kembali kita saksikan kepada menandar manis naga ke depan, tidak ada teman, habis menandar kuasai pola sepenuhnya pria kepada pada Namun kali ini, Bu Jalali, Khairi kembali. Berikan kepada Dejo dari Sulawesi. Masih dejo, kita saksikan coba mengelabui kata Dejo. Potong dari orang di Masih di pekerja sama dengan Munandar. Langsung berikan umpan ke depan gawang, namun tidak ada teman. Aris Munandar. Di Sunda Waibrain Panther Dekri. Dengan hebat, kembali diberikan Tupu Belafi Kali lakukan sudah kita saksikan Munandar sekarang Dari Cesterani Berikan kepada Tawa Yang bekerja sama Dan ke belakang kepada Munandar Rivaldi, Oke Rivaldi kita saksikan Berikan kepada Tawa Yang bekerja sama dengan Munandar depan namun kita saksikan dipotong saya tadi Dilakukan sudah Jepang menyundul mahdi namun kali ini kita saksikan kembali Zul Jalali melepaskan tembakan yang terlalu ambisi hanya cukup jauh melepaskan putra dari Pantai Gura yang akan berhadapan dengan satria bukit dari Lupayu Kecamatan Tawang sebagai hari yang terakhir bapak perempat final dua tim yang telah keluar menanti di partai semifinal turnamen hari ulang tahun Tim PSJS Cup yang pertama semisal gelora muda dari Kampung Tengah dan kemarin soleh disusul oleh Persema Manetunong hmm. yang mereka turun dengan sederetan pemain Liga Santri dari Testeramik Ya, kita berikan kepada Rivaldi Faldi menandar kembali. Namun kita saksikan mati di Payampayani. Menandar. Sebuah satu umpan menyilang diberikan kepada Mahdi Sinegal. Coba melepaskan tembakan. Namun masih terbaca oleh Arif menandar setengah gawang pula di. Sundo sebagai Coba mengejar kita saksikan Afdal, pemain yang baru dimasukkan. Namun api cepat keluar dari sarangnya penjaga wang daripada keluar rumah BSJS yang aman yang dibayang bayangi Zul Jalali. <laughs> Beberapa dah manja ya, nih, kayak yang penjaga aku. Oh. Sabar-sabar kita juga nyok ke tempat adu cotos. Ya, tentang kedua tim yang kami pertandingkan, sportivitas yang perlu Anda kedepankan. Ya, beridak sekarang kita saksikan. Umpan mengarah kepada APIN, sedang gawang daripada luar rumah, Ya kita saksikan pertandingan hanya tersisa menit-menit krusial. Pencil oh. dipecahkan Rivaldi berikan kepada Khairi Kita saksikan langsung melakukan crossing ataupun passing, namun dapat diselamatkan oleh Aping penjaga gawang pada. Di dua rumah ini Rizaldi Aris Munandar Pertandingan hanya di, tersisa menit-menit perusia usara penonton mengejar tawang pemain tuan rumah ini berikan kepada Dulkiram Rivaldi Dulkiram kembali yang dibayang bayangnya Iqba, namun kali ini masih ada Fridan Dulk Jalali Rivaldi tidak ada teman Dulfikar Vikar Wasit Wasit Keluar dimasukkan sabar Nomor 15 Nyambah pihana namun bola Benar lagi sabar Rifaldi Lakukan sudah Maksudnya tadi kita saksikan kepada Mahira nama mati terbatas oleh pemain publasi Pemain yang baru masukkan Abdal Yang bekerja sama dengan Dejol Masih ada Ibrahim Panser Kita saksikan Masih Panser ke depan. berikan tadi kepada Mahira Maksudnya lepas ke dalam tubuh Nafti. Lakukan sudah terbaca oleh Bikri, Mahdi Senegal, Kairi. Yang bayam-bayam Sabar yang baru dimasukkan matim Kairi kita saksikan namun meng mengarah kepada Zulkiram Berikan kepada Sabar. Kembali kita saksikan melepaskan tempatan Munanggar hanya membuahkan penjangan jaya yang dikulai Namun lagi-lagi Degol terjebak ofensi untuk tuan Reza, berakhirlah Pertanyaan pada polinya Hari Yahya Badanan bersama pemain Mengucapkan ber terima kasih Kepada para penonton sediakan berpisah Dan salam olahraga